Ini versi demo-nya, guys. Ya, kalau udah update, baru kita mainin lagi, guys. Ya, sih. ini DP rokoknya, kolam bonisa, ini, ini kita update, ya, bonisa, pencetok, kapal, arjoknya, ya. Sih. Oke, langsung kita mulai. play yes. kalau udah, kalau udah update, kita mainin lagi, guys. Ya, ini base sih nya makanya cap Yo, yo brie tapi... uh, ini gua gak tau kenapa kita spawn di sini. iya ah, kita ini dikit dikit iklan dikit, -dikit yo brie yang keluar tapi kita gak dikasih tau harus kemana gitu nah betul ini ya. kan yaudah dikasih tau kan betul kasih tau dari tuanya ya. nice lumayan dapet center peran ya guysnya, ada pocong yang mau so, kamu ke tempat peran lagi tinah, ada dah saya ke sini, okay. saya berdua ada eh, ada bapak-bapak pak, ngapain pak? eh, lagi apa dia Kok ada apinya? Lari-lari, lari. buruan sembunyi, bre. sih? ada umpah. Tolong, Tolong sih?